Hidupku Bapak, ku berterima kasih, berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku. gunakan syukurku Buat Sepanjang hidupku Sediakan bagiku Ku Makmu harus oh, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat bertolonganmu besar setiamu dispang Jangan